Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di mata kuliah MSDM sektor publik Hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan mengenai kompetensi dan profesionalisme SDM Ini istilah yang sering kita gunakan ya dalam mata kuliah MSDM sektor publik, ya istilah kompetensi dan profesionalisme. Ya. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM itu merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem. Unsur manusia adalah sumber daya organisasi yang jika dibina dan dikembangkan dengan tepat dan berkesinambungan akan menjadi sumber daya yang kekuatannya melebihi unsur fisik lainnya. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pembinaan dan pengembangan yang tepat, maka akan menjadi faktor perusak nomor satu di organisasi. Nah, apalagi kita sekarang berada pada era globalisasi yang hampir semua negara di dunia menghadapi perubahan besar dan sekaligus tantangan yang sangat berat dalam e, sumber daya manusia ya. nah perubahan yang terjadi tidak hanya terkait masalah politik kemudian e, juga e, semua hampir, e, hampir semua aspek e, kehidupan manusia ya. ekonomi, sosial, budaya, serta sains dan teknologi Nah menghadapi hal ini salah satu permasalahan yang pada umumnya dihadapi negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah masih rendahnya kualitas SDM padahal umumnya adalah sumber daya yang profesional. Yang diinginkan itu adalah sumber daya yang profesional namun kenyataannya masih rendah kualitas SDM. Dan nah, jika kita melihat makna Profesionalisme yang meliputi tiga aspek utama yaitu expertness, komitmen dan ethics. Jika kita lihat dari uh, indikator expert yaitu menguasai dengan baik teori yaitu uh, SDM <tuh. <tuh. yang menguasai dengan baik teori, mampu menerapkan dalam praktik dan mampu mengembangkan melalui riset itu masuk dalam kategori expert ya. kemudian indikator komitmen meliputi komitmen individu yang terus ingin berkembang uh, nanti dilihat dari uh, organis organisasional komitmennya kemudian uh, bagaimana dia mengabdi kepada organisasinya kemudian dilihat juga sosial komitmennya yaitu komitmen terhadap masyarakat yang dilayani sehingga dalam indikator komitmen itu ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu komitmen individu komitmen organisasi dan komitmen sosial yaitu komitmen terhadap masyarakat yang dilayani nah dengan demikian manusia yang profesional tidak hanya cukup pandai dan cerdas tetapi dituntut untuk memiliki komitmen terhadap organisasinya yang dilandasi dengan sikap, mental, dan moral yang tinggi. Nah Desler mengemukakan bahwa tantangan dan dampak dalam jangka panjang globalisasi yang di negara-negara berkembang meliputi empat faktor dinamika yaitu sumber daya manusia, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sumber daya alam dan kapasitas produksi yang sudah terpasang. Nah, keempat faktor dinamika tersebut harus dilihat kaitan interaksinya satu dengan lainnya. Namun, peranan SDM dan kualitasnya mengambil tempat yang sentral, ya. Ini yang utama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa peranan SDM dan kualitasnya berperan utama dalam MSDM nah sebab kedua matra dinamika ini pada hakikatnya akan menentukan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan sumber daya alam maupun dalam hal pengelolaan dan perawatan kapasitas produksi yang terpasang dengan sebaik baiknya bagi organisasi eh, baik itu publik maupun swasta maka kompetensi akan bermanfaat untuk ini terutama untuk organisasi publik ya untuk menentukan standar tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatannya kemudian juga dijadikan sebagai bagian integral dalam perencanaan rekrutmen PNS terutama berkaitan dengan kualifikasi minimal untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu Kemudian menentukan pengembangan sistem remunerasi dengan cara mengaitkan kompetensi dengan capaian kinerja. Nah, sini ada beberapa uh, hal yang bisa dilihat uh, berdasarkan uh, ketentuan jenis dari. Kompetensi ya, yaitu disebut dengan kompeten, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimaksud dengan kompetensi manajerial itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, atau... Mengelola unit organisasi, nah, kalau kompetensi sosial kultural itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, yaitu dalam hal keagamaan, suku, dan budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan... Prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya. Nah eh, kemudian kita akan beralih kepada jenis dan jalur pengembangan eh, kompetensi pegawai ASN ya. Yang pertama adalah ada yang seperti pendidikan. Jenis pengembangan kompetensi ini dilakukan melalui jalur pemberian tugas belajar pada uh, jenjang pendidikan. parma, misalnya, uh, kewajiban untuk meneruskan ke jenjang uh, sarjana S2 atau S3, kemudian jalur pelatihan, yaitu pelatihan. Uh, yang dimaksudkan ini ada jenis pelatihan klasikal dan non-klasikal ya. yang klasikal itu jenis pelatihan uh, merupakan proses uh, pembelajaran tatap muka dalam kelas dengan mengacu pada kurikulum uh, kemudian yang non-klasikal yaitu jenis pelatihan jenis pelatihan yang merupakan proses praktik kerja atau pembelajaran di luar kelas misalnya magang, benchmarking, coaching mentoring dan e-learning ya. nah jika kita eh, lihat berdasarkan gambar taksonomi Bloom berkaitan dengan kompetensi eh, pegawai maka kita akan mendapatkan gambaran taksonomi Bloom yang eh, berdasarkan odd person ataupun berdasarkan new version yang berdasarkan old version itu e, dimulai dengan adanya knowledge kemudian comprehension application analysis kemudian e, sintesis dan eval ya kemudian evaluasinya kemudian new e, version yang berkaitan dengan remembering understanding applying analyzing evaluation dan creating ya, creating ya seperti itu ya nah jika kita terminologikan ke dalam bahasa Indonesia dari tahapan-tahapan eh, taksonomi belum tersebut bahwa kompetensi pegawai itu meliputi proses mengingat ya, bagaimana proses mengingat eh, pegawai ya, kemudian proses memahami akan uh, pekerjaan atau jabatan tertentu kemudian bagaimana menerapkan, mengimplementasikannya kemudian melakukan analisa, mengevaluasi dan bagaimana mengkreasikan atau berkreasinya nah, uh, sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme menurut Komara yaitu bahwa Profesionalisme pegawai ASN diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan ASN dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat, profesionalisme ini menyangkut pada kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas seperti itu ya. Nah, terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan uh, kebutuhan tugas di bidang pemerintahan itu merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Nah, untuk menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan, aparatur negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidangnya masing-masing, bidang tugasnya masing-masing. E, ketika misalnya pegawai ditanyakan apa yang apa yang menjadi job desk dari bapak atau ibu maka dia harus bisa menjelaskan harus paham e, tentang job masing-masing seperti itu ya nah kalau kita melihat pengertian pada kamus e, bahasa Indonesia bayang yang dimaksud dengan profesionalisme itu adalah mutu kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional, nah ada banyak pengertian tentang profesi profesionalitas profesionalisme ya. Sehingga dalam uh, Perka BKN, Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur negara uh, disebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Jadi ada 4 dimensinya, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ini akan akan uh, nanti menghasilkan um, apa namanya uh, penilaian yang berbeda ya dari empat dimensi tersebut. Nah kalau kita lihat uh, detailing berdasarkan dimensi e, kualifikasi misalnya ya, yaitu digunakan untuk mengukur data informasi mengenai kualifikasi pendidikan. E, biasanya ber, berkaitan dengan pendidikan formal dari PNS-nya, yaitu dari jenjang tertinggi atau di jenjang e, satu jenjang ke jenjang yang lain seperti itu ya. Nah ini biasanya meliputi pendidikan S3, S2, S1, SMA atau sederajat seperti itu ya. Kemudian dimensi kompetensi ini berkaitan dengan mengukul informasi mengenai riwayat pengembangan eh, kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yaitu tentunya kompetensi yang eh, sesuai dalam pelaksanaan tugas jabatannya misalnya berkaitan dengan e, diklat, diklat P, misalnya diklat tenis diklat profesional diklat e, berupa seminar workshop dan sebagainya ya Dimensi kinerja, dimensi kerja ini digunakan untuk mengukur data penilaian kinerja yang dilakukan uh, pada tingkat individu dan tingkat unit uh, organisasi dalam memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang capai, serta perilaku uh, PS, PNS, atau ASN. Ini biasanya kaitannya dengan SKP, ya seorang kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai. Kemudian, yang terakhir adalah disiplin, ya, dimensi disiplin ini. E, memperlihatkan atau mengukur informasi kepegawaian e, yang memuat hukuman atau sanksi yang pernah diterima oleh ASN. Yaitu misalnya apakah hukuman disiplin ringan sedang berat yang pernah diberikan e, kepada ASN tersebut ya. Nah ini sebutan tingkat profesionalitas itu. Ada dengan sebutan profesional yang sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Ini tergantung pada penilaian berkaitan dengan 4 dimensi tadi ya, salah satunya kualifikasi, kemudian e, dimensi disiplin, dimensi kinerja dan dimensi kompetensi Ya, ya demikian e, yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh